jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kamu cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada nilai Anda. Di sini kita akan bahas tentang keuangan, kesehatan, karir, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang gemini di bulan Desember tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang gemini di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang gemini di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang gemini di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang gemini di bulan Desember tahun 2021. Jika kartu berkategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang gemini di bulan Desember tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan.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 Power of Sword ataupun Ampat Pedang. Secara umumnya Power of Sword itu diartikan menemukan kekuatan dalam diri sendiri saat semuanya sedang terganggu. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Gemini di bulan Desember tahun 2021 sedikit mengalami penurunan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Gemini terlalu memaksakan diri dalam bekerja, terlalu memaksakan kehendak, terlalu memforsikan tenaga, yang dimana di sini istirahat kurang yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Di sini disarankan kepada seorang gemini fokuslah kepada kesehatan, Pembanyak istirahat yang akan mampu membuat kesehatan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page of cup. Secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang gemini menurun di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang gemini terlalu memaksakan diri di dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan, yang dimana di sini seorang anak akan selalu memperhatikan memberi support, memberi dukungan kepada seorang Gemini untuk fokus kepada kesehatan dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Delsan Secara umumnya desan itu diartikan pencerahan memberikan masukan, yang memberikan masukan, yang memberi support, dan yang memberikan doa. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini di sini menggambarkan sosok yang memberikan masukan motivasi kepada seorang Gemini agar kesehatannya lebih bagus di bulan Desember tahun 2021 adalah sosok-seorang anak yang menjadi penyemangat kepada seorang Gemini untuk mendapatkan kesehatan di saat kesehatan seorang Gemini menurun dan semuanya sedang terganggu. Dan untuk kartu keuangannya adalah... Ten open tackle ataupun 10 koin. Secara umumnya Ten open tackle itu diartikan kondisi berkejukumar, keuangan yang sangat bagus, keuangan yang meningkat, keuangan yang bisa berbagi, keuangan yang bisa dinikmati. Dan di sini menggambarkan keuangan cuman gemini di bulan Desember tahun 2021 mengalami peningkatan yang dimana di sini pintu reski, karir keuangan serta pekerjaan cuman gemini akan jauh meningkat di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini akan memberikan manfaat yang lebih positif, yang lebih bagus kepada kehidupan kepada hubungan asmara kepada keuangan seorang Gemini sendiri dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang orang tua akan ikut mendukung men-support seorang Gemini untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah page of pentacle secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan keuangan seorang Gemini di bulan Desember tahun 2021 akan jauh lebih meningkat dari bulan sebelumnya yang dimana disini digambarkan sosok seorang anak menjadi penyemangat kepada seorang Gemini untuk fokus dalam bekerja disiplin dalam bekerja yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini doa seorang anak sangat bermanfaat kepada seorang gemini di dalam peningkatan keuangan di bulan Desember tahun 2021. Jika kartu desan kita gabungkan dengan keuangan seorang gemini di sini menggambarkan sosok seorang anak merupakan motivasi kepada seorang gemini untuk lebih giat lebih fokus dalam bekerja yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang gemini suka berbagi kepada seorang anak yang dimana mana di sini membuat pintu semakin semakin terbuka yang didoakan juga oleh orang tua gemini yang didoakan juga oleh pasangan serta di sini juga digambarkan seorang gemini usahanya akan makin sukses yang akan berdampak positif kepada keuangan finansialnya sendiri dan untuk kategori pekerjaannya adalah ten of one ataupun 10 tongkat. secara umumnya ten of one itu diartikan merasa hidup ditanggung sendiri merasa hidup terbebani dengan banyaknya datang pekerjaan dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Gemini di bulan Desember tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat drastis, yang dimana di sini digambarkan ada tiga prediksi. Yang pertama, seorang Gemini akan banyak mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini membuat. Kesehatan seorang Gemini menurutnya dilukung kartu for offshore yang akan terganggu dan menurun kesehatannya. Dan di disini juga diprediksi yang kedua seorang Gemini akan membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dilukung kartu dengan Ten of Pentacle. Serta disini seorang Gemini mendapatkan usaha tersebut atas usaha kinerja, tidak mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau bergantung kepada orang lain yang akan membuat kar kehidupan pekerjaan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah... Queen of Cup secara umum, Queen of Cup itu diahkan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan kali pekerjaan seorang Gemini akan jauh meningkat di bulan Desember tahun 2021. Yang dimana di sini digambarkan ada tiga prediksi, yaitu mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, membuat usaha diri sendiri, dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam kategori pekerjaan yang dimana akan mampu mendokar keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang selalu didukung oleh keluarga, dimotivasi oleh keluarga serta didukung dimotivasi oleh pasangan Gemini sendiri dan jika kartu desain kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Gemini yang menggambarkan sosok keluarga, sosok pasangan merupakan sosok yang selalu memberikan doa motivasi kepada seorang Gemini untuk mendapatkan karir kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021 serta tidak mau bergantung kepada orang lain yang akan terdapat positif kepada keuangannya sendiri namun di samping itu kesehatan menurun didapatkan oleh seorang Gemini dengan bekerja tanpa bantuan orang lain dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Ace of Cup. Secara umumnya Ace of Cup itu dia awal mula, permulaan ingin memulai, ingin menata dan ingin meniti kembali. Dan di sini menggambarkan kepada seorang gemini yang sedang single, ia akan memulai menerima pasangan dan menata meniti hubungan asmaranya lebih bagus lagi serta mempunyai tujuan untuk melangkahkan ke jenjang yang lebih serius yang dimana di sini ke jenjang pernikahan untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan dalam kategori hubungan asmara. Dan kepada seorang Gemini yang sudah berpasangan akan mulai menata meniti kembali hubungan asmaranya agar lebih bahagia, agar lebih harmonis dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan mendapatkan keturunan di bulan Desember tahun 2021 bersama pasangan yang akan menjadi sumber kebahagiaan yang lebih bagus lagi kepada Gemini bersama pasangan di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle Secara memiliki pentakel itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Gemini akan mulai menerima seseorang dalam kategori untuk menjadikan pasangan, yang dimana tujuannya untuk kaki ke jenjang yang lebih serius. Yang dimana juga di disini didukung didoakan oleh orang tua Gemini, didukung didoakan oleh orang tua pasangan Gemini sendiri, serta di sini kepada seorang Gemini yang sedang berpasangan akan selalu didoakan oleh orang tua pasangan orang tua Gemini sendiri. Untuk mendapatkan keturunan dan berhasil di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini akan mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, hubungan, asmara, dan jika kartu desain kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Gemini di sini menggambarkan sosok yang memberikan doa, sosok yang memberikan motivasi kepada seorang Gemini di bulan Desember tahun 2021 untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi, adalah sosok orang tua dan orang tua pasangan yang selalu mendoakan seorang Gemini agar mendapatkan keharmonisan. Kegugunan di dalam kategori hubungan asmara di bulan Desember tahun 2021, serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan mendapatkan keturunan di bulan Desember atas berkat dari orang tua Gemini dan orang tua pasangan Gemini sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini itu berada di angka 4, 40, 20, 21, dan 17. Baik, mungkin cukup dari saya tentang ramalan Gemini di bulan Desember tahun 2021, semoga bermanfaat.